Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan video Muhammad Zainal, Pejuang Pangan nah, ini lombok besar guys, lombok hijau besar alamin sudah terlihat buahnya ini guys nah, ayo kita lihat buahnya hmm, ini dia guys Alhamdulillah, alamin. Ah, buahnya kita ini harus tunduk-tunduk ini lihat nih guys. Ah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Huhui. Hmm. Uh, alhamdulillah, alamin. Sembunyi-sembunyi buahnya guys. Oh, eh. Uh. Uh. kasih Allah, uh, itu dia. Cuman kisaran ada 2000 pohon aja ini guys. Nanti kita genjot lagi. Ini di sela-sela pisang ini guys. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.